Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala uh, Ya Tunda yang saya muliakan, para pendidik, Assalamualaikum Kita bersyukur di malam hari ini bisa ketemu kembali di majelis kita yang pada official dan kita berharap uh, pertemuan ini <kuh> membawa kebaikan dan kemanfaatan yang lebih banyak untuk semua pihak eh hey, uh, Ayah Bunda dan para pendidik Rahmakumullah kita masih berbicara tentang <kuh> problematika dari anak-anak kita dan bagaimana kita mensikapi dan mengatasi masalah-masalah tersebut di malam hari ini kita akan membahas tentang Atif At Lul'anid yaitu anak-anak pembangkang. Ya, jadi kalau bahasa kita, ya suka ngeyel, ya, suka membantah. Nah, dan ini merupakan problem yang banyak dialami oleh keluarga. Ya. Dan banyak sekali dibicarakan oleh para orang tua oleh para pendidik ya, tentang problematika pembangkangan yang terjadi pada anak-anak kita, ya. dan sesungguhnya anak yang patuh, ya anak yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Ayahnya atau ibunya, itu adalah eh, harapan dan angan-angan dari setiap orang tua. Nah, ya. Jadi anak yang taat itu adalah anak yang ketika diperintahkan oleh orang tuanya, untuk melakukan sesuatu pada waktu tertentu, ya dia kerjakan. Jadi misalnya, ayo waktunya sudah malam, sekarang berangkat tidur, ya langsung berangkat. Kamu cuci tangan dulu sebelum makan, dia cuci tangannya. Itu harapannya kan, anak-anak yang taat. Itu yang sebagian orang Memahami sebagai bentuk anak yang menyejukkan mata. Nah, tetapi ketika anak itu menolak permintaan kita, menolaknya, diperintah nggak mau. Makanya adalah pembangkangan. Atau juga dia berlambat-lambat dalam mengerjakan disuruh berangkat ya males-malesan gitu berangkatnya itu lambat begitu ya jadi ini termasuk bentuk pembangkangan ya atau dia berangkat dengan berat maka seringan kita kita dapati anak-anak kita kalau diperintahkan ah nanti sebentar itu sebenarnya bentuk pembangkangan atau berangkat melaksanakan tapi dengan Uh, Menggerutu ya. dengan perasaan berat, ya. nah. bahkan ada model pembangkangan yang ini mungkin lebih lebih berat ya. Jadi, anak itu sudah mempersiapkan diri untuk dipukul saja. Memang ya. menampakkan sikap menantang, gitu. sikap menantang. Nah, atau dia justru melakukan apa yang sebaliknya, ya kan? Jadi kan sering ya kalau kita dapati misalnya ketika kita meminta anak kita berhenti, tapi justru anak kita itu jalan terus, gitu. Banyak sekali model-model itu. Ya. ya. Atau bahkan anak teriak, anak memukul ya, dan seterusnya. Ini banyak sekali ya, model-model atau bentuk-bentuk pembangkangan yang muncul dari anak-anak kita, dari yang ringan sampai tadi yang berat. Kemudian, kapan atau usia berapa biasanya? sikap pembangkangan ini muncul dari anak-anak kita. Jadi berdasarkan penelitian itu eh, biasanya muncul sikap pembangkangan, penolakan, perlawanan itu di umur berapa dua setengah tahun. Ya di umur berapa dua setengah tahun dan akan semakin meningkat pada usia tiga sampai empat tahun. Dan ini akan mulai menurun, ya akan mulai menurun sikap penentangan itu ketika usia lima tahun. Dengan catatan ya pembangkangan penentangan penolakan ini akan menurun di usia lima tahun jika kedua orang tuanya berinteraksi dengan baik ya jadi bergaul ya dengan anak-anaknya itu dengan cara yang baik ya memperlakukan anak dalam bentuk yang sesuai dengan kondisi anak. Kemudian, <tuh> mungkin muncul pertanyaan, apakah pembangkangan itu merupakan satu tabiat ya, pada anak-anak? Ya. Jadi, Ayah Bunda yang saya muliakan. Hal yang perlu kita pahami bahwa banyak sekali masalah-masalah yang muncul pada anak-anak atau bahkan pada orang dewasa itu memiliki sisi-sisi yang positif dan menunjukkan kepada kebaikan. Jadi termasuk sikap pembangkangan ini. Sikap menentang, menolak, ini ada sisi-sisi positifnya. Itu Jadi ketika misalnya anak itu mulai menampakkan kemampuannya, kematangan akalnya, ya mulai tadi misalnya ada penentangan, ada pembangkangan, itu sebetulnya anak itu sedang mengirimkan pesan mengirim pesan kepada orang tua kepada pendidik bahwa anak itu sudah mulai merasakan siapa dirinya, dia sudah mulai mengerti memahami siapa dirinya. Jika jadilah dia itu akhirnya apa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya aktif. Ya, dia sudah mulai ingin mandiri, tidak mau tergantung kepada orang lain. Ya, kemudian dia juga ingin dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini loh, aku, gitu loh. Dia sudah mulai menampakkan jati dirinya. Dia ingin dihargai, dia ingin di Dimuliakan, dia ingin dianggap keberadaannya itu di lingkungannya. Ya, kadang muncul tadi sikap pembangkangan itu dalam rangka untuk apa menunjukkan siapa dirinya. Itu maka hal yang penting, Ayah, Bunda, para pendidik, coba kita lihat dari sudut-sudut yang positif. Ya, jangan hanya terus memandang dari. Sudut-sudut negatif. Ya. Maka kita ini mestinya tidak boleh merasa senang bangga ketika kita melihat anak kita di usia balita itu tadi sebagai anak yang tenang anteng ya manutan ya senantiasa yes gitu ya atau dia tidak pernah berpisah dengan ibunya ya. maka ini sebetulnya kondisi ini ya, anak senantiasa uh, oh, Rahmat Riyadi ya, ya menggelendok kepada orang tuanya, ini sudah menunjukkan apa? Keterlambatan. Dalam perkembangan kejiwaan dan akalnya. Ya. Nah, permasalahannya adalah apa? Di sini, banyak orang tua tidak bisa membedakan antara dari pembangkangan yang itu merupakan tabiat atau karena memang ada faktor kesehatan atau karena memang betul-betul penentangan yang itu adalah problem yang harus diobati. Karena memang kadang juga belum ada ya, baik dari apa namanya, ilmu kejiwaan para pakar itu juga belum bisa menegaskan rambu-rambu. Oh, kalau seperti ini adalah tabiat, oh ini adalah pembangkangan karena kesehatan, oh ini faktor karena memang masalah gitu. Cuma nanti ini akan bisa di... di apa namanya... dipahami ketika orang tua terus melakukan pengamatan-pengamatan dalam waktu yang cukup. Nah, eh. maka di sini ada beberapa indikasi, ya, ada tanda-tanda, ya, bentuk pembangkangan pada anak-anak. Yang pertama, anak menunjukkan sikap penolakan terhadap perintah atau larangan yang datang dari kedua orang tuanya atau dari saudaranya. Ini tadi yang pertama ya, anak menolak menunjukkan sikap penolakan terhadap perintah atau larangan yang diberikan oleh kedua orang tuanya atau salah satu saudaranya yang lebih besar. Jadi misalnya, eh kamu cuci dulu tanganmu sebelum makan, ya dia langsung makan aja, dia nggak mau mencuci. ini tanda ada pembangkangan, ya. atau orang tuanya bilang, eh pintunya ditutup, dia nggak mau, ya dia cuek aja. atau bahkan kalau kalau tercampur dengan permusuhan seperti yang kemarin kita bahas, mungkin anak itu akan membangkang, akan membantah ke ya diperintah. Tolong pintu tutup sendiri, mau saya. Bisa seperti itu. Jadi kadang pembangkangan ini apa namanya didasari dengan adanya apa permusuhan. Itu indikasi yang pertama. Yang kedua adalah. Terlambat dalam melaksanakan kepentingan. Jadi ketika dia diperintah, dia tidak menolak. Cuma dia lambat. Tidak bersegera ya, melaksanakan apa yang diminta. Nah, jadi misalnya seorang ayah, ya, memerintahkan kepada anaknya, ayo kamu pergi tidur sana sudah malam apa ya tidak nggak segera lakukan, misalnya dia akan tadi ah, sebentar atau dia diam saja, baru setelah sekian lama baru berangkat ke tempat tidur. Nah, Kemudian, tanda yang ketiga. Dia melakukan perbuatan yang tidak layak. Misalnya dia terus membuka aurat di hadapan orang lain. Atau dia terus mengucapkan kata-kata yang jelek. Padahal sudah dilarang. misalnya. Kemudian yang keempat. marah tanpa sebab, tiga di pembanggangan, atau marah karena sesuatu yang mungkin sepele saja. Nah, jadi misalnya ada kita libat misalnya ada anak marah, kemudian dia nggak mau makan, dia tinggalkan meja makan hanya karena apa? Ada adiknya atau kakaknya duduk di kursi yang biasa dia duduk di situ, itu dijadikan masalah. Nah. Kemudian yang kelima, anak itu melampaui batas terhadap orang lain. Ya, di misalnya. Ya, anak itu berbuat dolim ya kepada orang lain. di apa namanya, orang tua itu membagi permen misalnya. ya Orang tua membagi permen, tapi sudah dibagi masing-masing di tempatnya gitu. Tapi dia masih mengambil milik orang lain. Mengambil apa? Permen milik adiknya. Atau milik kakaknya, ya. baik teman-teman sekalian. Uh, Sembari Ustadz Abu Ahmad sedang mempersiapkan, atau... Uh, Baik, sebentar. Saya ingatkan kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya nantinya: bisa menuliskannya di kolom komentar apabila antum bergabung di Instagram. Kenapa apabila antum bergabung di Zoom? Saya kan antum bisa menuliskannya di kolom komentar. Baik, baru Kita lanjutkan lagi pembahasan, bersama, uh, pembahasan um, uh, mata dari Madam um, Haram ini bersama Ustadz Abu Hamad Hablatahala jadi itu yang apa indikator yang keempat ya tadi ya di anak berbuat dolin lampaui batas kepada orang lain nah kemudian yang berikutnya yaitu Anak itu tidak mau mengalah. Dia tidak mau mengalah. Sehingga nah, dia tetap berpegang dengan apa yang menjadi keyakinannya. Tidak mau berdamai dengan saudaranya atau yang lainnya. Hey, itu diantara indikator atau tanda-tanda pembangkangan yang ada pada anak-anak. Nah, mungkin masih ada bentuk-bentuk lainnya. Nah, kemudian mengapa muncul sikap pembangkangan pada anak-anak? Jadi sebabnya apa kok? Apa namanya anak-anak kita itu menjadi pembangkang? Nah, maka sebetulnya, sekali lagi, banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Maka di sini, Ayah Bunda yang saya muliakan, mengetahui sebab-sebab itu merupakan salah satu kunci dalam penyelesaian masalah. Sehingga kita bisa mengambil sikap ataupun e, solusi yang tepat ya sesuai dengan sumber masalahnya. Ya. Di antara yang memunculkan sikap pembangkangan adalah apa? membatasi gerakan anak. jadi anak itu merasa terkekang itu, nah ini bisa secara fisik, suara, suara. Ya, bisa secara maknawi. Jadi misalnya secara fisik, misalnya apa? Anak itu kan dalam perkembangannya suka senang bergerak, sehingga anak itu membutuhkan apa? Ruang yang cukup untuk melampiaskan apa? Gerakan gerakannya. Nah, mungkin kalau takdirkan, ya rumahnya kecil, sehingga dia nggak bisa lari sana lari sini gitu loh. Sumpah dia akhirnya. Atau perabotan rumahnya terlalu banyak, sehingga tempatnya jadi sempit. Gitu. Nah, maka di sini hal yang penting untuk kita uh, pahami. kemudian atau tempatnya nggak nyaman juga udah sempit pengap dan sebagainya ini menjadikan apa kejiwaan anak itu tidak stabil nah, atau bisa makna yang kedua anak itu terkekang secara maknawi. orang tua banyak sekali membuat aturan-aturan kamu nggak boleh begini nggak boleh begini, jadi akhirnya apa lu semua kok nggak boleh gitulah. Maka dalam rangka untuk melakukan perlawanan, dia tampakkan permusuhan, dia tampakkan pembangkangan. Ya banyak aturan-aturan yang dia tanggap. Nah, jadi anak stres karena apa? Terkungkung dengan berbagai macam aturan. Yang mungkin tidak pantas untuk anak seusia dia. Kemudian, sebab yang kedua. Bisa jadi pembangkangan itu muncul karena anak merasa lemah. Merasa penuh dengan kekurangan. Ini seperti yang kemarin ya. Jadi biasanya anak itu kalau merasa ada kekurangan, ada kelamahan, maka dia ingin menunjukkan bahwa dia itu punya kemampuan. Nah. Ya anak itu merasa, aku terdolimi, aku direndahkan, dan sebagainya. Maka akhirnya apa? Ini memunculkan apa? pembangkangan. demikian pula ketika misalnya apa anak itu dibandingkan ya, anak dibandingkan dengan yang lainnya ini akan memunculkan pembangkangan dia nggak suka kan dibandingkan itu karena dia mungkin ada kekurangan nah. selanjutnya sebab ketiga itu apa anak tidak dipenuhi kebutuhan kebutuhannya jadi kebutuhan-kebutuhan yang sangat dia inginkan itu apa? Tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Sehingga jadilah anak itu berubah menjadi anak pem pembangkang. Bahasanya kalau bahasa kita kan bahasa barter ya, kamu aja nggak ngasih mainan aku, masa aku disuruh taat sama kamu. Gampangnya gitu. Anak itu udah bisa berpikir seperti itu. Sehingga, ketika anak itu merasa tidak dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, ya, jadilah dia menjadi anak yang suka membangkang. Nah, dia merasa apa? sakit perasaannya, dia pengen sangat pengen, apalagi teman-temannya punya, apalagi mungkin saudaranya diberi, kok dia nggak diberi gitu loh. Kemudian yang keempat sebabnya adalah apa? dia taklid ya meniru orang-orang dewasa yang ada di lingkungannya. Ya. Nah. Jadi misalnya bahasa kita ikut-ikutan ya. Dan kita ngelihat seorang anak menolak, membangkang dengan Perintah orang tuanya, kenapa? Karena dia melihat kakaknya juga membangkang, gitu loh. Maka dia ikut ikutan. Misalnya kakaknya ketika disuruh sholat dia nggak mau, misalnya. Maka akhirnya apa? Dia disuruh juga ikut ikutan nggak mau juga ikut kakaknya. Nah, kemudian bisa jadi pula. Anak itu membangkang karena dia dalam posisi membalas. Ya, dia mem membalas perlakuan. Ketika dia sedang apa bad mood. Nah, ketika sedang apa namanya sedang ya perasaannya nggak baik gitu kan. Nah, mungkin ketika sedang perasaannya nggak bagus dibully misalnya. Wah dia ngamot ya. Nah, nah sekarang. Bagaimana kita mensikapi anak-anak pembangkang ini, ya. ayah bunda yang saya muliakan, kita harus kembali kepada hadis rasul saw bahwa setiap anak itu lahir di atas fitrah, ya kan, lahir di atas kecenderungan yang baik, ya. siap menerima kebaikan-kebaikan, tidak -kebaikan. suka dengan kejelekan. Nah, dan kita lihat bahwa lingkungan terutama dari kedua orang tuanya itu sangat menentukan. Karena di sini sama dengan problem yang kemarin ya, kita berusaha untuk menciptakan lingkungan yang baik yang membantu anak-anak menjalani kehidupan yang lurus, kehidupan yang baik. Ya. Karena memang sekali lagi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah apa? kita berusaha untuk bergaul dengan cara yang baik dengan mereka. Ya. Kita penuhi permintaan anak-anak secara adil, pertengahan, permintaan-permintaan yang masuk akal, yang memang dibutuhkan. Ya. Kita berikan kasih sayang, perhatian yang cukup dengan mereka. Kita bangun hubungan, ya. karena memang anak-anak itu memiliki kebutuhan dari sisi apa perasaan dan kejiwaan. Maka kita harus membangun hubungan yang terus menerus hubungan yang baik dan hangat. Kemudian kita coba berkomunikasi dengan lemah lembut penuh perhatian. Nah, ya. kemudian juga kita hendaknya memberikan keterangan, memberikan alasan ketika memerintah atau melarang anak-anak kita dari sesuatu. Kamu tolong kerjakan ini, ya, sebutkan alasannya. Kamu jangan begini, sebutkan alasannya. Ya, karena ya anak itu akan lebih mudah menerima, ya. Ketika memang dijelaskan sebabnya apa. Ya, termasuk ketika kenapa kamu harus sholat, ya, kenapa kamu harus puasa, dan seterusnya. Maka dengan, dengan menjelaskan alasan, ini kita menjaga kehormatan dan menjaga perasaan anak-anak kita. Ya. kemudian juga mengajak anak untuk berpikir kritis dan ya, membangun penopang pemikiran positif pada anak-anak kita kemudian sikap lain yang mungkin bisa kita lakukan jahul ya kadang cuek ya, kadang kita harus pura-pura tidak tahu ya karena kadang tadi anak itu melakukan pembangkangan sebatas untuk menarik perhatian ya, caper dari orang tua atau pendidik nah kemudian eh, kita hendaknya apa memberikan hukuman kalau memang diperlukan ya jadi kalau memang diperlukan ya kita hukuman Hatukan untuk mereka. Cuman tadi apa? Hukuman yang mendidik. Bukan hukuman yang membuat anak-anak kita celaka. Kemudian, hendaknya kita ini bersikap adil. Memang potensi anak untuk berbuat jelek itu lebih besar daripada berbuat positif. Perilaku negatif itu lebih banyak daripada perilaku positif, sehingga kita sebagai orang tua itu sering melihat kejelekan-kejelekan dari anak kita daripada melihat kebaikan-kebaikannya. Maka, bagaimana agar kebaikan itu menjadi lebih baik? Lebih banyak ya, kita berikan apa apresiasi? Ya, kita berikan apa apresiasi kepada anak-anak kita ketika... Mereka melakukan perbuatan atau perilaku yang baik. Nah. Kemudian yang penting juga ayah bunda, kita jangan sampai memiliki pemikiran bahwa pembangkangan anak itu hanya akan terjadi pada waktu tertentu saja. Oh, nanti akan hilang sendiri. ya Nanti akan hilang sendiri di usia usia 6 7 tahun ya tentu tidak ya pembangkangan itu tidak akan hilang kalau kita tidak melakukan usaha-usaha ya usaha-usaha untuk apa memperbaiki ya kesalahan-kesalahan itu kalau kita tidak mendidik dengan pendidikan yang baik dan benar ini yang kadang masih banyak difahami oleh orang tua, bahwa problem-problem itu akan hilang dengan sendirinya. Katanya begitu. Ini tentu hal yang perlu dikoreksi. nah Demikian ayah bunda yang saya muliakan, yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. ya Kita kembalikan kepada Hals Oke masyaAllah jazakallahu Khairan sya'at atas ilmu yang sudah diberikan pada malam hari ini nih seru banget teman-teman sekalian ya. Danni, sebelum kita masuk ke acara pak Toip ke teman-teman sekalian, kami yang sudah merangkum beberapa hal terkait tentang materi pada malam hari ini. Yang pertama yaitu bahwasanya usia sikap pembangkangan ini muncul pada usia dua setengah tahun dan akan meningkat pada usia 3 tahun. Taib. Ini jangan, jangan sampai kaget ya teman-teman sekalian ya. Kemudian, apa sih tanda-tanda bentuk pembangkangan pada anak? Yang pertama yaitu, anak akan menunjukkan sikap penolakan terhadap perintah dan larangan yang datang dari kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, si anak terlambat dalam melaksanakan perintah. Kemudian yang ketiga, yaitu si anak melakukan perbuatan yang tidak layak. Kemudian, Sebab munculnya sifat pembangkang, yaitu yang pertama adalah membatasi gerak anak. Kemudian yang kedua, anak merasa lemah. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak dipenuhinya kebutuhan anak. Kemudian yang keempat, yaitu meniru orang dewasa, orang dewasa yang ada di lingkungannya. Kemudian yang terakhir, poin terakhir adalah bagaimana cara menyikapi anak pembangkang. Yang pertama, yaitu berusaha bergaul dengan anak-anak dengan berkomunikasi dengan lemah lembut dan penuh perhatian. Kemudian yang kedua, memberikan alasan ketika menyebutkan perintah dan larangan. Kemudian yang ketiga, terkadang orang tua bersikap cuek. Dan yang kelima, yaitu berikan hukuman bila diperlukan. Kemudian yang terakhir, yang kita bisa sampaikan kepada Antum, yaitu jangan sampai memiliki pemikiran, bahwa pembangkangan itu akan hilang dengan sendirinya Jadi teman-teman sekalian Itu beberapa hal yang bisa kami catat Terkait dengan materi pada malam hari ini Jadi, Kita masuk ke sesi pertanyaan Jadi Kita mulai dari Umu Wardah Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana sikap kita Jika membanding-bandingkan bahwa temannya banyak uang jajannya Atau sudah ada HP Alasan apa yang sebaiknya kita katakan kepada anak Kemudian apa yang harus dilakukan jika anak tidak mau menuruti perintah orang tua dan terkadang mengatakan karena marah-marah jadi anak tidak mau nurut Padahal marah biasanya karena anak tidak mau mendengar. Tepat, Ustaz? Eh, jadi ada dua hal ya. Ada dua hal yang dibanyakan. Ya, yang pertama adalah ketika anak e, membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Kaitannya dengan perkara-perkara yang uh, tadi, HP dan sebagainya. Maka di sini kita perlu uh, menjelaskan dengan uh, penuh kelembutan, penuh dengan kehangatan. Terangkan dengan seksama dari segala sudut uh, manfaat dan bahaya HP. Dan kita tanyakan, sekarang apakah sudah Hantunya kamu itu memegang HP. Ya coba aja. Kamu lihat teman-temanmu itu ketika mereka diberi HP. Apa kemanfaatan yang mereka dapatkan dari HP itu? Ataukah justru kejelekan yang mereka peroleh? Kemudian kita sampaikan juga kepada anak-anak kita bahwa semua kenikmatan itu akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala Siap enggak? Sekiranya kamu tak kasih HP, siap enggak nanti kamu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Taala? Ya. kemudian kita perlu juga misalnya menguji, menguji anak-anak kita. Kiranya diberi HP, dipegani HP, nah, digunakan untuk apa? Ini perlu diuji coba dulu. Ya, kalau oh, ternyata insya Allah amanahlah bisa menggunakan untuk kebaikan-kebaikan ya tidak ada masalah. Eh, ternyata belum, ya ini kita coba jelaskan dengan penuh kelembutan bahwa oh, kamu belum layak untuk memegang HP. Nah. Jadi, kita serangkan ya dengan cara yang sebaik-baiknya yang bisa dipahami oleh anak-anak. Persoalan kedua, jadi anak kita membangkang alasannya apa? Karena orang tuanya marah-marah kan. Sedangkan orang tua itu alasannya apa? Marah karena anaknya membangkang. Kan gitu kan. Coba kita sebagai orang tua hendaknya bisa menahan diri. Nah, Ketika misalnya anak kita menunjukkan pembangkangan, karena misalnya apa? Tidak bersegera melaksanakan perintah dan sebagainya, ya. Kita coba menahan, tidak usah marah-marah. Tetap, kita apa namanya, berkata yang lembut, yang hangat. Ya, kemudian kita sentuh perasaan dia. Ya, sehingga insya Allah, apa namanya, eh, anak kita akan melaksanakan perintah kita. Ya, atau mungkin juga. Kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, kenapa kita marah? Ya, karena kamu itu membangkang, kamu itu nggak segera melaksanakan perintah sehingga ini menjadikan saya marah sama kamu. Coba yuk kita masing-masing. Kalau kamu tidak ingin ayah marah, ibu marah, ya kamu segera kerjakan apa yang diminta oleh ayah dan ibu. Jadi begitu. Jadi supaya anak juga tidak merasa menang sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya kan dia sudah sudah sudah awal yang keliru kan si anak ya ketika diperintah dengan cara yang baik dia nggak jalan ya kan, nah, kemudian akhirnya kita terpancing marah. Ini pun sebenarnya juga keliru ya terpancing marah itu juga hal yang keliru. Tapi sumber kesalahan kan di anak dulu kan. Nah, kadang akhirnya anak itu menggunakan playing victim merasa terdolimin karena aku dimarah-marahin sehingga aku nggak mau lah gini, gini, gini. Ayo, yuk kita duduk dengan cara yang baik kita bicarakan agar apa, semua masalah selesai dengan baik. Kalau kamu tidak ingin dimarahi, ya segera, jangan tunda-tunda, jangan begini. Wello, tala. Oke, masyaAllah, kalau reset, mudah-mudahan terjawab ya dari pertanyaan dari teman kita, yaitu dari Umum Wardah, tayyibar kalau fikum. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya sayat, dari Al-Ah Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim atas materi yang sangat urgen dan bermanfaat bagi orang tua. Orang tua baru seperti kami, Ustaz Teh. Bagaimana sikap kami sebagai orang tua terhadap anak yang melakukan pembangkangan? Apakah kita harus menunjukkan sikap marah di depan anak sebagai tanda bahwa sikapnya salah atau bagaimana seharusnya kita, Ustaz? Halo Ustaz. Ya, sebenarnya kan tadi sudah sudah diterangkan kan di bagian terakhir itu bagaimana kita mensikapi anak-anak yang pembangkang ya yang pertama kita ciptakan apa lingkungan yang baik karena lingkungan yang baik lingkungan yang mendukung pendidikan anak-anak kita ini akan membantu sekali ya antaranya apa ya tadi kita berinteraksi dengan lemah lembut terus berkomunikasi yang baik, ya kemudian apa namanya memberikan apresiasi ketika anak melakukan hal-hal yang positif, ya kemudian juga apa namanya menjauhkan dari teman-teman yang tidak baik, media masa yang tidak baik, ya maka ini kita bisa lakukan itu semua. Jangan lupa berdoa kepada Allah Taala dan sekali lagi kita tidak perlu menampakkan kemarahan di hadapan anak, ya, apalagi menampakkan apa oh, kemarahan yang sangat. Gitu. Ya, seandainya tadi apa sampai pada level kita memberikan hukuman, ya hukuman itu pun karena kasih sayang kita kan kepada anak-anak kita. Ya, jadi kita ini sebagaimana dulu pernah kita sampaikan ya satu pembahasan. Kelembutan yang diikuti dengan ketegasan. Jadi kita itu lembut tapi tegas. Kalau salah ya salah. Tapi kan tidak perlu ya, tidak perlu dalam menyatakan kesalahan itu dengan cacimaki, dengan teriak-teriak kan nggak perlu. Nah. nah, ini penting sekali untuk disampaikan ya. ya tadi kita memberikan keterangan-keterangan. Ya, penjelasan alasan sehingga anak kita bisa menerima terlebih nanti ketika anak kita masuk di usia remaja ini naik lagi pembangkangan itu kenapa karena terjadi apa namanya jurang yang memisahkan pemikiran perasaan antara orang tua dengan Anak-anak remaja, mungkin bagi anak remaja itu dianggap hal yang biasa, tapi bagi orang tua ini satu masalah, gitu. ya. Atau sebaliknya, orang tua menganggap ini yang baik, tapi anak anak ah, itu sudah kuno itu. Nah, sehingga ini sering kuda apa dianggap oh anakku ini pembangkang gitu loh, sudah nggak mau nurut lagi, ya disuruh beli sepatu yang murah, malah beli yang mahal. Padahal itu hal yang biasa kan namanya anak-anak itu kan pola pikirnya seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi tidak perlu kita marah-marah, menampakkan apalagi sampai teriak-teriak, caci maki, ngamuk dan sebagainya. Anak-anak ya. itu butuh kasih sayang. Anak-anak itu butuh dipenuhi perasaannya dengan kehangatan. Insya Allah dengan sikap-sikap itu anak-anak kita akan e, menyadari dan dia akan tinggalkan sikap pembangkangan. itu. Kenapa? Dia paham. Dia ngerti, oh ternyata ayahku itu baik. Oh ternyata ibuku itu ingin aku itu selamat. Gitu Jadi kadang anak itu kan curiga ya. Diperintah itu dianggap orang tua itu modus gitu. Wah oh, ini memanfaatkan saya aja ini. Padahal kita ingin anak Anak-anak kita, kita, sebagai orang tua, kan pengen anak-anak kita itu mendapatkan kebaikan, selamat dari kejelekan. Cuma anak kita yang belum memahami hal-hal itu, maka sampaikan itu kepada anak-anak, biar anak memahami. Nah, bawa ta tala. Hey, masya Allah, jasa kalian rasa tatas jawabannya. Semoga bisa terjawab ya, pertanyaan dari Allah Alia, alias kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga, dan para asatid lainnya. Apa Ustadz, Ana Anissa Dai Mahat Aisyah Bintu Abu Bakar di dakwah. Ustadz, Ana mau bertanya, apakah salah jika Ana memberi HP pada ponakan Ana yang masih kelas 6 SD dengan niat agar beliau bisa dihubungi dan menanyakan kabar orang rumah? Jika beliau sedang berada di rumah, dikarenakan orang tuanya bekerja. Niat ini juga untuk memantau keadaannya juga adik dan orang tua saya yang sudah tua. Nah, kemudian poin nah, kedua, baik silakan saya bisa dijawab dulu ya. Jadi sekali lagi teknologi itu adalah kenikmatan dari Allah taala. Ya kan? Hukum asalnya adalah mubah. Tergantung mau digunakan apa. Kalau digunakan untuk kebaikan, tadi misalnya apa niat apa digunakan untuk mengontrol keluarga dan mudah dihubungi itu hal yang positif, enggak ada masalah. Tinggal sisanya adalah apa? Ini ada enggak kemungkinan disalahgunakan? Karena memang teknologi itu ya bisa positif, bisa negatif tergantung penggunaannya kan. Kalau memang oh ya anak kita sudah kelas 6 tapi dia sudah berpikir dewasa, saatnya diberi HP dia bisa amanah, dia hanya gunakan untuk hal yang positif, beri enggak ada masalah. Tapi kalau sekiranya oh ini akan membahayakan dia, ya belum mampu untuk mengendalikan dirinya, belum ada kontrol diri yang kuat, Ya jangan. Ya. Atau seandainya diberi hanya boleh digunakan pada saat-saat tertentu, ya kan banyak juga ya. Misal di sebagian pesantren itu, ya anak-anaknya tuh eh, oleh orang tuanya di, di apa diberi HP tapi oleh pihak pesantren itu hanya boleh menggunakan HP pada hari tertentu jam tertentu. Bahkan juga HP-nya itu jenis tertentu. Jadi ada juga sih pesantren yang apa namanya memberikan izin santrinya menggunakan HP pada hari tertentu jam tertentu itu pun HP-nya harus HP jadul nggak boleh HP Android, Oke, ya, hanya bisa untuk SMS, hanya bisa untuk telepon, nggak bisa wa anan, kirim-kirim apa nggak bisa sudah, seperti itu. Jadi kalau kalau uh, digunakan untuk kebaikan ya nggak ada masalah. Nah, no, no, no. Sat atas uh, jawabannya. Kemudian ini ada lanjutan dari poin kedua. Sat. Poin kedua, bahkan karakter anak SD masih bisa diubah menjadi lebih baik. Satu? Nah, nah, ya, saya, saya katakan bahwa karakter itu ada yang memang dari sononya, kabiatnya. Allah sudah ciptakan fulan ini karakternya seperti ini, tidak ada dari sana. Tapi ada juga karakter perilaku yang memang itu dimiliki oleh serang melalui usaha. Ya, sebagaimana Al Rasul SAW mengatakan manjata sabar, sabar bahwa barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang bersabar. Berarti, apa awalnya kan dia tidak termasuk orang yang berkarakter sabar, tapi dengan usaha melatih diri dan sebagainya, jadi memiliki karakter sabar. Ya, maka, kalau ditanyakan apakah anak SD karakternya masih bisa diubah sangat sangat bisa Jangankan anak SD yang sudah tua aja bisa kok coba lihat bagaimana para sahabat para Allah mereka masuk Islam kan tidak semuanya dari kecil ada yang sudah dewasa ada yang sudah tua ya kan tapi dengan pendidikan yang dijalankan Rasulullah terhadap mereka berubah karakternya nah, luar biasa jadi, jangan pernah putus asa. Masih sangat bisa. Nah, beliau kalah. Uh, karena berhubung di Zoom, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kita lanjutkan ke pertanyaan di berikutnya di Instagram, Zat. Nah, ini kita masuk ke dunia pendidikan di sekolah, Zad. Ya. Kita mulai dari pinjam buku kitab kita di sidrap time ini uh, nama ya Bismillah saya seorang guru Ustad Bagaimana cara menasihati bagi siswa yang bandelnya luar biasa wah gitu Ustaz, ya. ya tapi siswa saya ini apa coba pintar nah, ini pintar tapi nakal maksudnya tapi ahlaknya juga belum baik terkadang sulit dinasihati nah ini gimana cara mengatasinya Ustaz? Ya. Silahkan, Ustaz. ya Nah ayo jadi hal pertama adalah, ya, teliti dulu sebabnya apa. jadi ya, termasuk dalam cakupan ilmu pedagogi, ilmu pendidikan itu adalah apa? Kita harus mengenal betul siswa kita. Latar belakangnya apa, orang tuanya bagaimana, dia itu berasal dari daerah mana, kampung atau kota. Ya, mungkin bagi bagi saya ya, misalnya bagi saya, saya orang Jawa, orang Solo gitu. Nanti kalau misalnya melihat anak-anak Indonesia Timur gitu misalnya dengan karakternya seperti itu, mungkin saya kaget juga. Uh, Begini, padahal mungkin bagi mereka biasa. Ini pentingnya kita mempelajari apa latar belakang, asal usul. Ya. Dia itu siswa yang mohon maaf kaya atau miskin atau pertengahan. Dia pinter atau enggak, itu penting sekali. Maka di sini, ayo kita teliti apa yang jadi sebab anak yang pinter secara kognitif kok perilakunya belum bagus. Ada apa? Tadi sering kita sebutkan ya ada bisa jadi anak itu nakal karena caper Dia ingin cari perhatian, ya. atau dia meniru lingkungannya atau sebab-sebab lain. Maka, setelah ketemu sebab-sebabnya itu, kita kasih solusi. Kita kasih pencegahan, jangan sampai terulang kembali masalah itu. Ini pentingnya ilmu, maka lakukan pendekatan. Jadi, untuk menggali sebab itu, biasanya, Pak, ya, bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara pendekatan-pendekatan ya kita PDKT dengan anak itu kita ajak ngobrol sampai dia merasa aman nyaman dia mesti akan cerita ketika kita tanya anak kamu nakal padahal kamu tuh anak hebat kamu tuh anak pinter tapi kenapa kamu kok nakal temenmu kok kamu padam teriak-teriak gak ini ada apa nah, kalau kalau anak itu sudah merasa aman nyaman dengan kita dia akan cerita sudah gitu? Sudah. resepnya akan kita dapatkan dengan buka. Dan jelas anak-anak yang mungkin keras, kasar itu memang butuh kelemah lembutan, butuh kasih sayang, dan seterusnya. Karena bisa jadi anak itu nakal, kenapa? Di rumah dia nggak ada perhatian. Di rumah mungkin dia disikapi dengan keras oleh orang tuanya. ya atau mungkin wah, di rumah tadi dia terkekang. Ya. Sudah rumahnya sempit, banyak aturan lagi. Ini kan secara fisik dan rohani terkekang ya. Sehingga di sekolah itu dia lampiaskan semuanya kan. Gitu. Jadi yang jelas ayo kita gali kita lakukan pendekatan-pendekatan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ya, jangan lupa didoakan. Semua itu di tangan Allah, Pak. Ya. Bahkan kalau perlu, kita sampai ke orang tuanya. Kan bisa jadi anak nakal karena broken home. Ya kan, orang tuanya cerai, orang tuanya sering klaim. Saya ini coba aja, kita gali semua itu. Nah, Allah Ta'ala. Dan nah, memang, pada saya temui kasus ada anak yang ketika masuk sekolah itu senangnya luar biasa. Tapi ketika pulang, serapa? Sedih. Gila, sedih. Ustaz. Nah, ini mungkin ya, mungkin ada penyebabnya seperti yang disebutkan tadi, Ustaz, ya. Nah, Iya, bisa baik. jadi seperti itu. Baik, baik Ustadz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Irma Kinariani. Bismillah. Bagaimana menghadapi anak yang sudah berani melawan orang tua semenjak anak tersebut berinteraksi dengan HP, Zat, Jadzaklah, Ustadz. Ya. Eh sekali lagi ya lingkungan lingkungan itu mempengaruhi ya maka lingkungan itu bukan hanya orang-orang yang berinteraksi langsung di alam nyata ya tapi bisa jadi di media maya di dunia maya ya, coba perhatikan aja coba perhatikan anak-anak yang sering uh, main game yang sifatnya itu perlombaan, maka ini jiwanya akan terbentuk bagaimana semangat mengalahkan orang lain, bagaimana dia harus menang dan seterusnya. Jangan ya, terlihat ada reaksi dari anak-anak itu -anak ketika dia game over gitu, dia kadang pukul kasurnya, dia kadang banting HP-nya, ya kan? Nah, itu dari dampak game itu nanti di dunia nyata kadang seperti itu. Dia nggak mau nerima orang lain mengalahkan dirinya. Ya kan? Dia juga nggak mau tahu, nggak peka, pokoknya aku harus jadi nomor satu. Gitu. Karena bisa juga anak-anak tuh meniru dari film-film. Uh, ya. Kayak kemarin kita contohkan apa, Tom and Jerry. Itu kan nggak pernah aku pukulan dan seterusnya. Bagaimana melakukan makar dan kejahatan pada pihak lain. Ya ini bisa jadi seperti itu. Dia terpengaruh dengan itu karena dia punya HP. Dan ini penting sekali ya untuk diarahkan ya diarahkan bagaimana menggunakan HP internet yang sehat. Ya. Penggunaan HP dan internet yang memberikan manfaat. Ini ya, mohon maaf ya, kalau mungkin sekali lagi, problem-problem yang muncul dari anak. Mohon maaf, itu mayoritas sebabnya dari orang tua. Ya, kalau kita mau tanyakan, misalnya ketika orang tua memberikan HP kepada anaknya, itu diajarin tidak cara berHP yang sehat kontrol tidak, ya. terangkan manfaat dan kerugian HP atau tidak kan mayoritas orang tua itu, ya udah minta HP, udah dikasih HP, udah Terus itu dilepaskan sehingga anak itu mohon maaf ngertinya HP itu hanya di, untuk medsos, ya kan sekedar buka YouTube, buka Facebook, Instagram atau aplikasi lain yang Sifatnya hanya seneng-seneng aja ya, Belum bisa memanfaatkan untuk Hal-hal lain yang bermanfaat Dan disitu kita bisa Taklim dengan Masya, ya Kita bisa ikut kuliah jarak jauh Kita bisa setoran Quran jarak jauh Dan seterusnya banyak banget itu. Contoh ya. so, masalahnya kita sebagai orang tua itu Melepas anak tidak pernah mengajari anak-anak kita bagaimana penggunaan HP dan internet yang safe. Nah, baru ketika anaknya terpapar, ya, terpapar, entah itu pemahaman, entah itu subhat, perilaku yang menyimpang, baru banyak orang tua itu berteriak-teriak, kemudian sampai menyalah-nyalahkan teknologi ya kan wah ini HP ini setan gepeng ini bagiannya. padahal kita hanya yang menjerumuskan toh nah, maka Mari yuk kita belajar jadi kita sebagai orang tua ya jangan sampai ketinggalan teknologi Masya Allah atas jawabannya mudah-mudahan bisa terjawab ya dari teman kita dari Irma Kinaryani Pertanyaan berikutnya, ini DM ya ada yang wa ke kami. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, anak anak kelas 2 SD yang semangat belajarnya masih belum tumbuh, selalu menawar kalau disuruh mengerjakan tugas. Selalu menawar kalau disuruh mengerjakan tugas, apalagi kalau mendapat tugas menulis. Dan patah semangat kalau mendapat tugas yang terlalu sulit untuk diselesaikan. Mohon saran untuk menangani putri kami, Ustad. Jazakallah nafsi. Nah, Ustaz. Hey, hey, mungkin sebelum saya masuk ke, mana? ke pertanyaan ini ya, Saya mau kasih tambahan ke pertanyaan sebelumnya tentang dampak HP dia. Maka cobalah komunikasi yang baik dengan anak. Ya, komunikasi yang baik dengan anak, Kemudian pahamkan anak bahwa sikap yang muncul dari itu adalah pengaruh dari HP. Yuk dibatasi penggunaan HP-nya. Yuk kita arahkan ya apa yang boleh dilihat dari HP itu. Ya, dan jangan lupa didoakan. kebaikan Ya, agar Allah taala memberikan taufik kepada anak kita tadi. Nah, kemudian tentang pertanyaan tadi ya, berarti ini permasalahan apa motivasi rendah. Ini sudah kita bahas di uh, beberapa pertemuan sebelum ini ya, nggak salah dua atau tiga pertemuan sebelumnya ini, Yang ini mengatasi motivasi rendah pada anak. Nah, ya maka ya motivasi rendah itu kan sebabnya juga banyak kan, mungkin dia yang terbanyak adalah lingkungan, lingkungan yang disetting oleh orang tua. Ya, misalnya, disuruh belajar dia nggak mau, kenapa? Ya, hanya dia yang disuruh belajar, yang lain enggak. Nah, kakak-kakaknya, adik-adiknya nggak belajar, misalnya. atau disuruh belajar tapi orang tuanya tidak mendukung, kalau orang tuanya nonton TV, orang tuanya apa namanya main HP dan sebagainya ajar kalau anak udah apa tidak mau belajar. Termasuk juga ketika memang anak itu diminta belajar sesuatu yang memang itu sulit. Sesuatu yang mungkin di luar kemampuan dia. Otomatis dia nggak akan mau belajar. Jadi sering kita sampaikan juga ya jadi pendidikan itu harus dilakukan dalam zone grow. Zona perkembangan jadi kalau anak itu diminta belajar sesuatu yang dia sudah bisa, sesuatu yang mungkin ringan bagi dia, dia yo malas. Aku udah bisa kok suruh belajar. Kan banyak misalnya anak-anak itu sudah sudah hafal satu surat, tapi sama gurunya suruh ngafalin dulu. Ini gurunya sedang apa? Sedang nerima storan, ya dia disuruh ngafal. Sesuatu yang dia sudah hafal banget. Dia mesti dia rame, nggak mau dia ngatakan, mau, udah bisa, atau dia diminta belajar sesuatu yang itu di luar kemampuannya, dia juga nggak akan mau belajar, gitu loh. Kenapa? Dia merasa udah putus asa, aku nggak bisa kok, gitu. Tapi yuk kita bebani anak-anak kita dalam pendidikan itu yang dalam zona pertumbuhan. Tidak terlalu berat, juga tidak terlalu berat. gitu Itu, kemudian yang berikutnya, ya, perlu dikasih motivasi keutamaan belajar. Nah, bagaimana apa yang dia dapatkan di dunia dan di akhirat? Bagaimana, ya, kita kadang perlu apa namanya melakukan diskusi dengan anak-anak kita. -anak. Eh, kamu mau nggak masuk surga? Kamu tahu nggak surga? Ya, sosorkan tuh begini-begini, kamu mau surga enggak? Mau nah, ini jalan yang paling mudah untuk masuk. Kamu belajar, kamu punya ilmu. Jadi diajak-ajak diskusi ngobrol. Atau nah, ya tadi ditanya kenapa sih kamu nggak mau belajar? Ada apa? Tapi ya jangan kemudian apa? Apa namanya? Menyeramkan tanya itu, jangan menakutkan. Nah, tapi dia ya ngobrol biasa aja, ngalir gitu. Kemudian bisa juga dibuatkan kelompok belajar. Kalau memungkinkan, misalnya dia undang teman-temannya, e, belajar di sini ya. Kebetulan diundang, belajar sama kalian. Atau juga dikasih apa? Terhimpit, terhimpit. Oke, nanti kalau kamu belajar, Umi kasih hadiah deh. Kalau kamu selesai tugasmu, bener semua, kasih hadiah. Bisa. Jadi banyak banget. Maka Hal yang penting sebetulnya dalam pendidikan itu bagaimana membentuk anak menjadi seorang pembelajar. Artinya apa? Bagaimana anak itu ketika belajar, itu tanpa paksaan. Tapi dengan kesadaran dia sendiri. Karena dia butuh, merasa butuh, dia akhirnya belajar sendiri. Ini yang kita inginkan. Mohon maaf ya. Sekarang ini model-model pendidikan dan pembelajaran itu masih dalam tekanan-tekanan. -tekana. Anak itu dipaksa untuk belajar sehingga ya belajar sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, sesuatu yang nggak menyenangkan. Ternyata gitu. di anak. Paksa. Kayak bagaimana kita menjadikan anak-anak kita ini? Anak-anak yang luar biasa. Ini kan yang diterapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para Sahabat, ya, generasi terbaik ketika mereka mendidik umat, ketika mengajari, Tidak ada paksa. Mereka sudah dibangun. Aku pengen gini, aku pengen belajar ini, aku pengen bisa ini. Sehingga kalau sudah merasa itu kan, udah kan, enak sekali kan. Maka lihat bagaimana Rasul itu metodenya banyak banget. Kadang Rasul itu memberikan pertanyaan yang memancing para sahabat itu penasaran. Apa sih gitu loh. Ya sahabat itu dah, hatinya sudah condong untuk belajar. gitu Nah, wallahu taala. Itu hal yang mungkin terjadi. Makanya kita harus hati-hati. Ya, apa yang kita terima di waktu kecil itu kadang atau sering dibawa sampai dewasa. Bahkan sampai mati, enggak hilang. Nah, di sini kita perlu untuk berhati-hati dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak kita. Jangan sampai tadi, misalnya perlakuan yang tidak baik, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman dan sebagainya itu akan membuat trauma, bikin trauma meskipun orang itu sudah dewasa. ya maka di sini tentu perlu adanya apa namanya healing ya, obatan untuk menghilangkan apa trauma. Dan ini butuh aksi nyata. Butuh aksi nyata. Ya, dengan metode terhib ya insya Allah trauma-trauma itu bisa sepurangi. Bahkan bisa jadi apa? namanya hilang. Kan banyak ya misalnya trauma. pak saya pokoknya kalau sekolah tuh nggak mau. Semua guru itu enggak. Tak suka saya belajar. Ini butuh apa namanya, sesuatu yang mematahkan mematahkan keyakinan dia bahwa semua guru itu jelek. Kayak di sini harus ditarikan apa? Guru yang baik, yang lembut, penyayang, dan seterusnya. Sehingga, oh iya, ternyata masih ada. Seperti itu, Allah. Baik. Jadi ayah bunda yang kamu lihatkan, satu hal yang perlu untuk kita miliki dalam pendidikan adalah ilmu. Ya, ilmu Maka Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, ya harus terus meningkatkan keilmuan kita. Silakan sekarang banyak banget media, sarana yang bisa membantu kita untuk mendapatkan ilmu. Bisa membaca buku. Ya, dan kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala ya. Sudah banyak juga ya, buku-buku pendidikan itu yang dialih bahasa ke dalam bahasa Indonesia. Sisa kita beli, kita baca. Kajian-kajian ya, ya, baik yang offline maupun yang online ini bisa kita manfaatkan tinggal ayo masing-masing kita orang tua itu membuat target membuat apa? target jadi kita misalnya sebulan beli buku berapa? sebulan baca buku berapa? dalam satu pekan ikut taklim berapa kali? Nah, ini perlu untuk betul-betul kita rencanakan ya kalau perlu itu ditulis ya ayah bunda tulis oh malam kamis ya malam senin malam kamis malam jumat malam ahad itu jadwal taklim diyanfadab official misalnya Udah dilingkari itu ada jadwal itu kalau ndak biasanya kita ini akan melalaikan dan kita ini kurang serius ya ya ada kegiatan sedikit yang mungkin kurang begitu penting ya ikuti kita tinggalkan taklim ini tapi kalau sudah kita jadwalkan ya insya allah taala kita akan lebih serius akan lebih sungguh-sungguh dalam perdalam ilmu kita berkenaan dengan apa yang kita butuhkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan jangan takut ya ayah bunda ya. Kita beli buku, anggap saja itu infak. Karena dengan buku itu, ya misalnya seharga 100.000 ribu kita dapat ilmu, kita bisa mendidik anak-anak kita dan ini mendatangkan pahala besar. Apa yang kita keluarkan seratus ribu saja itu sudah berpahal. Apalagi guna apa? Dari isi buku itu kita bisa ambil manfaat, Jadi, di anak-anak kita, yang ini juga perintah dari Allah, Pak. Nah, demikian Allah, Tuhan. Sudah diberikan kepada kami, benar-benar bermanfaat sekali teman-teman sekalian eh, teman -teman, ya, teman-teman ya. Insya Allah kita bertemu lagi uh, di hari Rabu teman-teman sekalian, pada waktu dan yang sama. Dan eh, uh, ucapkan kepada teman-teman sekalian, jasa kemunculan wabarakatuh, fikum karena sudah bergabung di acara kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan subhanakallahumma wabhum nikah. Wa la ilah wa Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.